Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama remaja Rukem Budiasih, genap tujuh hari ya. Besok. Hmm. Besok 7. Hari. Ya, besok tujuh harinya Pak Bambang ini nyusul. Kata tonggo ni sopo lo, Ya, kata-kata lur, golongan sing lur. gelem ngeduk yo. Okay. Tan Tanpa upah ini ya. Siap. <laughs> ini dari Rukem Budi Aseh top siaga pokoknya Rukem Budi Ace, ilingolur lagi nah, paswote. <laughs> Jadi besok tujuh harinya Pak Bambang yang kapan hari juga malam meninggalnya. Ya. Kali ini menyusul Makmul. Tadi sekitar setengah sepuluh ya ya, saya sampai nonton mulai gue ya. Makanya ganteng mati Iya betul. Siapa singa ngawiti? ya? Siapa singa ngawiti? Ustadz Dodi. Siap. Orang kau peteng di? Maju aja dek, maju. Pulau Hei, peteng. Nageto aja ya. Lah, ganteng. Iling lagi bonbonan nih, down... <loss a direct noise> nah, alhamdulillah sudah ada kiriman khusus ya, buat Herman andalan. Oh yeah, yeah. iya <desperat noise> iya, yang kapan hari dah ikut Pak Samsul ini hari dikubur di Saniso ya sekarang di Sentono alias Sentul Sentono alias Sentul jadi makamnya memang ada dua di Sentono sama di Sentul hehehe bodoh Saniso ini kebetulan di, nah, ganti ini bro, ganti di Sentul alias Sentono, ini lumayan padat yang di kuburan sini. Beda dengan yang kemarin karena masih baru yang kemarin. Ini mau didoser ini ya, diratakan, ini. diratakan, diratakan. Jadi dilarang menggicing ya Pak dia. Dilarang, bukan tanahan. Bukan tanah pribadi saudara <tansi> ya. Iya betul. Ini tanah bersama. kuburan Siap. <tansi> <tik> Jadi biar bisa gantian Pak ya Makamnya ya Bukan makam keluarga soalnya ini TPU Tempat pemakaman umum Jadi umum gantian Ini pas rukem Rek Rukam Ini ngelur gambar penduso Singarap Dim Kurang mundur ini Lass di <tiinian> <sabisa> oh, <tih> Saya <tiin> <tih> <tih> garing, ya, garing lor. Duduk Duduk Ini sekitar jam 11 malam. Masih terdengar suara tadarus. Di lingkungan sekitar <tik> uh, oh ya <yeah>, siap giring <laughs> norek kameramen e dikon rokokan oh, oh, sik ini di <laughs> <Percoyong. laughs> <Bane>, main-main Ini suasana di sekitar makam, sudah ada penerangan, beda dengan yang kuburan Saniso kemarin. Ya, ini dulu ada pohon sentul. Tapi sudah tumbang karena terbakar. Minum sudah ada, sedang kopi ada. Untuk tim Galih Gubur, Rukam Budiasi, kopi. Ini timba. Yuk diperawani bedangnya. Haji <laughs> <tinyo> oh anu bareng <tinyo> <tinyo> <tinyo> Sudah mencapai satu meter ya Rabi Oke <tinyo> oke Oke beri cerai kamera maine rokwan sih bantal bantal <laughs> iki wang-wang lanyaran bantal bos, nade daerah Jawa Tengah mas? Lu. gelu gelu? Mm -hmm. apa filosofinya bang? eh telu telu terus? yang dikomati caca itu telu apa? Amal jariah, ilmu senonfaat anak soleh soleha semua nih oh, anak soleh. Bukan bantal loh, di kene tuan produk jadi diarani gelu ya, ya, ya, telung di cacai, di telu. cacai telu yaiku amal soleh ilmu manfaat, ilmu manfaat anak yang soleh soleha, ya, jariah. amal jariah cuman wong gini nih bantal, bantal. gitu <laughs> kan kayak bantal mas <laughs> Ya, seperti biasa di Rukem Budaya City ini sudah sedia penerangan. malah melintang ini penduduknya. <laughs> Cuman karena... <laughs> <tuk> penduduk> karena di makam sini sudah ada aliran listrik, jadi tidak perlu bawa genset ya. Oh, ya, panggilan City ini di oh iya nah, di sana, di sana, di Nono listriknya Jadi bawa jenset Jadi di makam sini sudah ada aliran listrik penerangan Jadi tinggal Masang kabelnya aja Lagi-lagi harus digali malam hari Karena paginya puasa <guluh> Jadi besok tinggal berangkat aja jenazahnya lupa Lur subscribe lain Project siap <tuk tangan> wa yeah. qul <laughs> ya baru lor tadi jaga parkir di depan Bapak jumat pribadi bisa saya sampekan saya juga saya juga saya Jumat. soalnya pateng ya ya ya hahaha Samson Bapak Herman istirahat dulu. Seperti biasa kelebihannya di desa ya seperti ini. Tekang gali kuburnya tenaga muda. Wah, ini baru datang enggak Seroji? bersama Bapak Rimang. Oke bagian perlengkapan berukum. lumayan sudah jadi ini banyak akar pohon kedua Ayo, sama awas ayo. Pokoknya. Ya, ya, ya, ya. Iya, Ini nah, Iya, Ya, Cikates. <tuk> iya hilang ganjaran teh yo ya. <tuk> saya kiki mudun, mudu. <tuk> jalan di video yuk. <tuk> nomor boleh <Polis> <tuk> <tuk> masa youtube <dim? tuk> sih <tuk> ya begini seperti biasa sambil guyon biar enggak capek oke pak dodi oke, oke. oh iya kasih breo nonton Air biru. Man, Ake iya cuman, mandal, iya Ake nah. Mandar, mau Alhamdulillah. Mandar di dia. Kacip ya nah. aku langsung langsung ya, Langsung ah, ]Yeah. iya. <sus> kaya, otak, Amin. So <tersudull wollen> no, <laughs> uh, brewok Dapat buah? Hah? Buah apa teman-teman? Apa itu? <laughs> nah, buah berduri teman-teman? <laughs> Sirsak, Sirsak buah Belanda. Jarje, jarje. <laughs> ya, saya kira, no <laughs> Ini dia penampakannya kale kok dapat dua durian. Abu ada durinya. Ini buah apa ini ya? Enggak <tuh> tahu teman-teman. Hijau oh, lagi. <tuh> Yang pasti bukan buah zakar itu, Pak. <tuh> kajibrewa brewoke guys kate ngokus rumah nih capek teman-teman iya kameramen selalu selamat teman-teman gak tahu teman-teman iya eh leh like aja udah leh ngelamat loh teman-teman. Ini Habib lagi, anu ini Habib, Habib Habaibin, nah, Habib Syekh. Habib Sheikh Roji. Selamat neng, eh selamat hey. dek, Beb, uh. ada berita beb, beb, maesem beb, kata-kata <laughs> beb, kata-kata beb. <laughs> Habib sini beb. Hmm. <laughs> Goyaknya rasa teman-teman Pak libur habis puasa <tuh> Nanti <kelinikan> ngombe oh, teman-teman Ngombenya oh, Goyaknya Gak ada teman-teman Gak ada teman-teman Ini gak dulur Mulai Tandang ya dulur Ini <laughs> gak in terus <laughs> Pak RT ini datang dua kali Radio <c> deh, ada yang sedikit delit Tidak akan seru RT dua periode RT bre Apa yang <yeah> dihilingnya? Uh, Apa yang dihilingnya? Apa Kata-kata dari Habib Syekh Ini Bapak Jumat lagi bikin bantal alias gelu, amit Gue si gaibin lu, kalau lu fatalnya ya kan? Sebelas, amin, amin, amin, itu intinya nih adalah tidak enak cara pertanda tanda-tanda timari ngeduke Eh, si nggak ya, wuro purwur punya nih guys, mahemari Oh, pohon tarusan memandek. Sampai nyumber sih, sampai, sampai nyumber. Di sana,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 Ustadz Rawi, meh mah, mah, finish, mah, mau golek, mah, singapura. Oh, Dapat, Kapan? Kapan? teman Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Gak ada tulang. ada Bro. ya. kafan teman-teman? kan teman, -teman. <girly> Lori. Makanya oleh bilang tahun nih Lori. Wah itu ada kafan teman-teman. masih utuh ya? Ada di? Masih, masih. masih oleh toko rumah awet. Dermen, boleh? Kan, apa, boleh? <laughs> Kondisi sudah nyumber keluar air ya, jadi tinggal. Diratakan aja, memang di sini nggak boleh terlalu dalam. Teman-teman, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini sebelah kirinya ini suaminya Pak Bai. Oke. Nah, Bapak Rubai suaminya sebagai Jadi dicarikan tempat yang bersandingan dengan suaminya. Alhamdulillah tulur. Pak Rubai lur. Oke, telah selesai, teman-teman. Ini hikmah buat kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barang. Kalau di makam ini ada ada air airnya. Air. Sama asli triknya deh. Ya? Ya. Lengkap ya. Sekarang sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat Sudekat, ya. Sudah dekat, sudah dekat. Terima kasih buat pemuda-pemuda Rukem Kudiasi, Siap-siap terus Sampai jam 12 malam. Siap saat siap tanggap darurat setiap saat. Makam Sentono Desa Kunir Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pagar dan Gapuro ini hasil swadaya masyarakat dilarang mengkijing makam lain lolor lho luar. Masyarakat. bukan tanah pribadi bukan tanah pribadi iya saling menghormati ya gantian kuburan ya di Jadi habis kali kubur langsung bersih bersih di sini bisa ya pada dia oh, airnya iya. sedekat, eh, airnya <laughs> sedekat, sedekat ya sumber air, air sedekat ya sumber, sumber air sedekat, sedekat. sedekat. sedekat. hiburan <laughs> <Sumber> Sentono <laughs> kan saya kan saya kan baru di ini memarkir sama Pak <laughs> Anu siapa cewek itu sama Pak Sulip bagian kenyamanan <laughs> demi kenyamanan yang ngeduk kata-katanya menengah kayak katrol kayak gak gamping ya hendak omongin yang wis katrol jadi ya?